dia ada iman tapi dia tak ada akhlak itu belum lagi mencerminkan belum sampai lagi ah, ke imannya sempurna lagi. nabi ingatkan inama buistu li utammima salih al akhlaq dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh uh, imam ahmad eh, dengan status yang sahih nabi kata apa Sungguhnya aku diutuskan ialah untuk menyempurnakan untuk membetulkan mana-mana akhlak yang kurang Maknanya agama kita ini mengajarkan kita bila namanya kita di penganut agama Islam antara perkara yang paling penting dalam hidup ini ialah beradab memiliki adab itu juga para ulama kita yang terdahulu para ulama salaf di kalangan sahabat Nabi saw sendiri mereka ini belajar adab terlebih dahulu sebelum ilmu orang hanya semata-mata ada pendidikan yang tinggi, ada ilmu yang banyak, ia tak memberi apa-apa erti jika sekiranya akhlaknya kosong.